Hampir setiap orang mungkin saja memiliki seorang idola dalam hidupnya. Mulai dari artis, penyanyi, politikus, sampai kakak kelas yang kamu lihat tampan di sekolah kamu. Biasanya ya, ketika mengidolkan seseorang, ada aja loh tingkah unik yang kita lakukan. Misalnya, seperti memajang foto di kamar, mengikuti gaya berpakaiannya, Sampai rela membeli semua hal yang berhubungan dengannya Seperti yang baru-baru ini kita mendengar berita yang lagi viral Yang dilakukan oleh para army Yang rela antri berjam-jam Hanya untuk membeli 9 nugget, kentang goreng, dan saus Yang dibungkus dengan kemasan berwarna ungu Perjuangan mereka tidak lepas karena kecintaan pada idola yang mereka idolakan tapi tahukah kamu, kecintaan yang berlebih bisa mendatangkan emosi yang negatif? Ya, benar. Itu disebut dengan obsesi. Saat kita sudah mulai terobsesi, banyak yang tidak sadar atau juga ada yang tidak mau mengakuinya Beberapa dari kita mungkin akan terobsesi pada suatu benda Atau pada pekerjaan Atau juga pada idola Tetapi yang paling harus kamu mengerti Obsesi itu tidak akan pernah mendatangkan hal yang positif Sebagai contoh Saat kamu sudah sangat mengidolakan seseorang Bahkan menganggap dia adalah manusia yang sempurna Apapun yang dilakukan akan kamu ikuti Bahkan jika yang dilakukannya adalah salah Yang jelas-jelas telah melanggar aturan Kamu juga tetap akan membela Bahkan dengan berbagai cara yang menyebabkan perkelahian, misalnya Bahkan tidak jarang Beberapa orang yang obsesinya sama Membuat sebuah komunitas seperti fans club Sehingga bisa juga menyebabkan saling serang antara fans club Saling membuli yang efeknya tidak baik bagi keduanya. Tentunya, kamu nggak mau kan kalau sampai seperti itu? Jika kamu sudah merasakan hal seperti tadi, itu artinya kamu sudah mengalami gejala obsesi yang berlebih, dan itu bisa berdampak buruk sehingga kamu perlu tahu bagaimana cara mengatasi obsesi berlebih tersebut, karena apapun itu. Jika sudah berlebih, pasti tidaklah baik Kamu bisa datang ke guru BK kamu Yang ada di sekolah Untuk meminta saran Dan mencari solusi tentang masalah kamu ini ya Terus, kalau saat ini saya sudah punya idola Apa saya salah? Oh, enggak dong Punya idola itu enggak salah Karena idola juga bisa menjadi motivasi buat kita Misalnya, kamu dapat mempelajari perjuangan idola kamu itu Mulai dari titik 0 sampai dia sukses seperti sekarang Atau cara dia membagi waktu antara karir dan pendidikannya Dari situ kamu bisa belajar mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi kamu Jadi, idola kamu itu bisa juga untuk menjadi pembangkit dan semangat kamu Tapi, meski demikian kamu tetap harus mengontrol rasa kagum yang kamu miliki. Pastikan kekaguman tersebut tidak berubah menjadi obsesi. Apalagi ketika itu sudah mulai mengganggu kualitas hidup kamu. Jadi, mulai sekarang, didolakanlah seseorang dengan wajar. Oke? Okay?